Belum pernah berkemah di pinggir pantai, kalian akan rasakan sensasi camping di pantai Sarawana dengan pemandangan yang sangat fantastis. Pantai Sarwana, kita akan mendapatkan hamparan pasir yang sangat luas dan keras. Mobil dan motor dapat melaju di atas pasirnya. Sambil berkemah, kita bisa memancing sepuasnya. Dan kalau beruntung, ikan besar akan kamu peroleh. Sarwana adalah salah satu pantai terindah di selatan Pulau Jawa. Jadi kamu harus sesekali mencoba berkemah di sini. Dan jangan lupa, nantikan tayangan lengkapnya di Sin Trip. Thank you.